Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa 'ala Yang terhormat Bapak Dr. Lukman Hamdani, M.EI selaku CEO Wakaf Milenial. Yang pada kesempatan hari ini, eh, mohon maaf sebelumnya belum bisa bergabung. Kemudian yang saya hormati Bapak deden Mulyadi, selaku narasumber kita pada siang hari ini. Yang saya hormati juga kepada Bapak-Ibu sekalian, eh, baik izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Megawati. Di sini saya selaku panitia dari eh, acara webinar kita pada siang hari ini. Uh, dan akan uh, memandu acara kita dari awal sampai akhir. Sebelum kita memulai acara, mari sama-sama kita awali acara ini dengan membaca surat al-fatihah bersama. Al-Fatiha. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha. Ya kana budi ya kanastai midinasyarot mustaqim suratal lazina amtalaihim ghairu maudhiya lahum waladul lil amin amin amin rabb alamin semoga acara kita hari ini dapat berjalan dengan lancar kemudian sebelum memulai acara saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu untuk acara pertama yaitu pembukaan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an Acara yang ketiga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang keempat yaitu acara inti materi dari uh, dari acara webinar kita pada siang hari ini dan yang terakhir sesi tanya jawab dan juga penutup. Untuk mengawali acara kita pada pada siang hari ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh um, Nur Sakinah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan ayat suci, ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy wa وَيُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ Wa عَرَدتُمْ فِصَالًا ٱنْتَرَأَ أن أَحَدٌ Waktu kau namu, nabasir. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara, secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah.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 Apabila keduanya ingin menyakiti dengan persetujuan dan permusawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa antara keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang baik. Bertawakal kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat atas apa yang kita kerjakan. Terima kasih, MC-nya saya kembalikan kepada Mbak. E. Baik, terima kasih atas pembacaan dan sosial Quran yang dibawakan oleh Kina. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya pada Mbak Aisyah. Saya persilakan. Halo Ma Oke, okay, uh, baik. Terima kasih kepada Mbak Isa. Mohon maaf Bapak-Ibu, kami uh, terjadi terkendala suaranya ya, di voice-nya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bap Bapak Deden Mulyadi. Namun sebelumnya saya akan membacakan CV dari narasumber kita pada siang hari ini terlebih dahulu. Uh, beliau bernama... Deden Mulyadi, MPSI, Psikolog, lahir di Garut, tanggal 24 Mei 1985. Kemudian untuk emailnya yaitu Deden dedenmulyadi1985.com. Untuk kompetensi, kompetensi psikolog sekolah, kemudian asesor, praktisi talent mapping, explorer coaching points of view untuk sosial medianya yaitu untuk Instagram @dedenmulyadi untuk FB @dedenmulyadi pengalaman kerja psikolog aplikasi konseling online sahabatku tahun 2021 sat, uh, hingga sekarang kemudian psikolog sekolah sekolah Islam Cikal BSDI tahun 2018 hingga sekarang kemudian psikolog associate uh, beberapa biro psikologi pada tahun 2017 hingga sekarang, kemudian manajer manajer HRD, Sekolah Alam Bintaro, atau sekolah inklusi pada tahun 2014 sampai 2017. kemudian staf rekrutmen dan asesmen, hoka hoka bento pada tahun 2009 hingga 2012. untuk riwayat pendidikan, yaitu Universitas Persada Indonesia (IAI) Jakarta. Magister profesi psikolog S2 pada tahun 2012 sampai 2014 menempuh kuliah dalam waktu satu setengah tahun dengan IPK 3,68 kemudian Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta jurusan psikolog S1 tahun 2004 sampai 2008 menempuh kuliah dalam waktu tiga setengah tahun dengan IPK 3,58. Uh, begitu luar biasanya narasumber kita pada siang hari ini. Uh, baik untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Didin Mulyadi. Uh, silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik uh, sekali uh, saya hadir di agenda hari ini untuk membahas terkait materi yang menarik sekali ya kita untuk bahas hari ini. Uh, saya ingin untuk share. eh yeah. uh, Saya beri judul untuk materi hari ini, selesaikan urusanmu. Jadi terkadang uh, orang itu banyak permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi gitu ya, tapi mereka nggak menyelesaikan itu. Ya justru itu yang akan menjadi permasalahan berikutnya. Nah hari ini kita bahas ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan insight gitu atau pemahaman dari materi ini. Jadi kita juga berusaha nih, mungkin ada hal-hal yang di masa lalu gitu ya yang belum selesai kita berupaya untuk bisa menyelesaikannya. Seperti itu agar tidak menghambat diri kita saat ini tentunya dan ke depannya seperti itu ya. Baik. Nah, setiap orang tuh mempunyai perjalanan masing-masing gitu ya. Entah itu perjalanannya menjadi guru, misalnya, atau misalnya seperti saya menjadi psikolog, kemudian bisa menjadi uh, pekerja di dalam negeri, luar negeri, jadi banyak ya, seseorang itu punya kisah yang beda-beda. Bahkan mungkin setiap keluarga yang punya anak kembar, anak kembar pun punya kisah yang berbeda-beda, tentunya tidak sama juga gitu ya. Jadi, menariknya, setiap individu itu uh, punya. Kehidupannya sendiri punya jalannya masing-masing, gitu ya. Karena setiap orang tuh punya takdirnya, gitu ya, sudah dituliskan di lauh mahfud, gitu ya. Jadi, nggak akan tertukar, gitu ya, satu orang dengan yang lainnya. Kita yakini bahwa kita hari ini merupakan memang perjalanan yang sudah dituliskan sama Allah, gitu ya. Jadi, bagaimana kita tinggal menjalani hidup yang diberikan, gitu ya. Nah, setiap tahapan hidup. Ada pengalaman yang kita lalui dari kita mulai bayi gitu ya, dari lahir, dari kemudian bayi, balita gitu ya, kemudian menjadi anak gitu ya, anak usia lima tahun, tujuh tahun, delapan tahun, sampai remaja, kemudian kuliah gitu ya, kemudian bekerja, punya anak gitu ya, kemudian menua gitu ya. Setiap tahapan hidup tuh punya cerita masing-masing gitu ya. Nah, tapi terkadang mungkin ada hal-hal yang mungkin uh, yang terjadi di masa-masa itu, gitu ya. Jadi, uh, misalnya, kita hari ini sudah uh, kuliah, misalnya kita saat ini mungkin sudah berkeluarga, misalnya, atau saat ini kita um, sudah bekerja, misalnya. Nah, sebelumnya kita sudah melewati tuh masa anak-anak, masa remaja. Nah, dari anak-anak sampai remaja, mungkin ada sisa-sisa yang menyenangkan. Tapi mungkin ada kisah-kisah yang tidak menyenangkan. Nah, hal-hal ini juga mempengaruhi kita, tentunya ya. Jadi, eh, seperti tokoh dalam psikologi, gitu ya, dari Sigmund Freud, dia menyampaikan bahwa masa lalu berpengaruh pada kita saat ini. Jadi, kita nggak bisa nih untuk mengabaikan masa lalu kita, gitu ya. Jadi, ya udah, misalnya yang terjadi di masa lalu ya sudah, gitu ya, terjadi aja, gitu ya. Nah, kita lupakan saja atau kita hilangkan kalau namanya masa lalu yang pertama itu tidak bisa dihilangkan ya. jadi karena itu sudah terjadi tidak mungkin kita lupakan seperti itu Jadi dan itu bisa mempengaruhi kita hari ini ketika pengalamannya baik tentu membuat berdampak kita sendiri kita juga baik tapi mungkin bisa jadi ada pengalaman yang kurang menyenangkan atau buruk itu pun bisa berdampak negatif kepada kita nah entah itu pengalaman baik atau buruk kalau kita menyikapinya dengan negatif maka dampaknya ke kita juga negatif tapi kalau misalnya kita menyikapinya dengan positif walaupun itu pengalamannya kurang baik nah tentu itu jadi positif nah hari ini kita akan membahas suatu pengalaman ya pengalaman yang mempengaruhi kita saat ini apa itu yang saya sebut di sini inner child, ya jadi setiap orang itu uh, pernah mengalami inner child seperti itu karena kan ya kita sudah uh, misalnya remaja atau mungkin dewasa gitu ya uh, tentu kita sudah mengalami namanya masa anak-anak Nah kita pengen tahu nih apakah masa anak-anak kita menyenangkan atau tidak menyenangkan gitu ya karena itu akan terekam sampai kita saat ini seperti itu nah sebenarnya apa sih inner child mungkin uh, ada yang pernah dengar juga gitu ya, inner child gitu ya kemudian ada mungkin kalau belum gitu ya nah saya jelaskan di sini nah, ada beberapa definisi berkaitan dengan inner child ya dari beberapa tokoh jadi mungkin ada beberapa pendapat nih yang pertama inner child itu konsep yang menggambarkan sifat dan sikap kekanak-kanakan yang mungkin dimiliki setiap orang jadi dari teori ini Menyatakan bahwa setiap orang itu punya uh, sifat atau sikap yang menggambarkan keanak-anakan, gitu ya. Kemudian, sisi pri kepribadian seseorang yang terbentuk dari pengalaman masa kecil, jadi inner child itu sisi kepribadian yang terbentuk dari pengalaman masa kecil, gitu ya. Kemudian, inner child itu sosok anak kecil yang masih melekat dalam diri orang dewasa. Selanjutnya, uh, inner child itu bagian dari diri anda yang tidak ikut tumbuh dewasa dan tetap menjadi anak-anak. Nah ini beberapa definisi ya. Tapi sebenarnya ada ada juga kita apa kalau inner child ini berkaitan dengan pengalaman yang kurang menyenangkan, tentunya spesifiknya itu kurang menyenangkan ya. Gitu. Jadi kalau disimpulkan sebenarnya inner child itu adalah luka pengasuhan ya. Yang terjadi di masa kecil gitu. Nah luka pengasuhan kalau namanya pengasuhan itu kan datangnya dari orang tua ya. Nah orang tua ini definisinya bisa orang tua kandung gitu ya ayah ibu kita. Bisa nenek kakek kita. Kenapa bisa nenek kakek? Karena terkadang ada orang juga yang diasuh oleh nenek kakeknya. Atau juga mungkin bisa oleh paman atau pak deknya, gitu ya. Atau uaknya gitu ya. Jadi, bisa saja gitu diurus. Yang ini definisinya orang tua tuh jadi secara luas, ya. Jadi, orang yang mengasuh pada saat itu, ya, bisa jadikan mungkin karena kondisi tertentu tidak diasuh secara langsung oleh orang tua kandung dan diasuh oleh orang lain, misalnya KPM ini atau paman atau bibi, seperti itu, ya. Nah, tapi spesifiknya itu luka pengasuhan, namanya luka, berarti sesuatu hal yang dirasa kurang nyaman, gitu, ya. Jadi pengalaman-pengalaman tersebut yang kita rasa gitu ya, kurang baik. Contoh bentuknya apa sebenarnya inner child? Yang disebut inner child itu atau luka pengasuhan itu apa sih? Nah, bentuk inner child itu yang pertama tersakiti gitu ya. Bisa jadi tersakitinya secara fisik ya, mungkin pada saat kecil kita pernah dapat kelakuan kurang baik, misalnya dipukul, dicubit ya. Dan itu mungkin. Mungkin menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan orang untuk orang tertentu, gitu ya, untuk orang yang mengalami itu, gitu ya. Kemudian tersakiti mungkin secara verbal, bisa jadi ada cacian, mafian, gitu ya, ketika salah mungkin uh, diberikan kata-kata kasar seperti itu, ya. Jadi itu tersakiti hatinya, seperti itu. Kemudian uh, tidak dipercaya, gitu ya tidak dipercaya bisa jadi um, kalau tidak dipercaya itu kan berarti apa-apa dilarang gitu ya karena apa karena khawatir nggak mampu atau nggak bisa misalnya eh nggak boleh ini enggak boleh itu enggak boleh ini enggak boleh itu ya jadi batasan-batasan itu yang mungkin dirasa kurang nyaman nih pada saat itu gitu ya kayaknya kurang bebas gitu ya kurang Orang dirasa untuk boleh melakukan sesuatu, padahal mungkin pada saat kecil kita tuh pengen melakukan itu. Tapi ada larangan yang mungkin, larangan itu juga misalnya sifatnya uh, keras gitu ya, yang itu jadinya membekas ke diri kita. Kemudian terluka, terluka ya bisa jadi tadi ya, terluka oleh fisik, terluka oleh perkataan gitu ya. Uh, ini bisa dirasakan seperti itu, ya bentuk inner child-nya. Kemudian tidak dicintai, nah bisa jadi mendapatkan pengabaian kurang kasih sayang, kurang perhatian. Ya, jadi inilah mungkin bentuk-bentuk inner child atau pengalaman-pengalaman yang tidak nyaman yang akhirnya bisa dikatakan inner child, gitu ya, yang dialami oleh seseorang. Gitu ya, jadi mungkin kita bisa flashback ke belakang, gitu ya, ketika kita kecil, ada enggak sih pengalaman-pengalaman seperti itu, gitu ya. Kalau kita pernah merasakan itu, berarti memang di dalam diri kita ini terdapat inner child atau ada juga pengasuhan seperti itu. Nah, kemudian inner child itu sifatnya seperti apa sih? Nah, inner child itu menetap di jiwa bawah sadar. Iya, jadi tersimpan memori inner child ini, pengalaman-pengalaman tidak nyaman ini tersimpan di alam bawah sadar kita. Gitu ya. Kemudian muncul dalam bentuk perasaan, pikiran, dan perilaku negatif. Kemudian mempengaruhi pembuatan keputusan dan merespon masalah. Dari pengalaman-pengalaman tersebut mempengaruhi cara kita membuat keputusan, gitu ya. Membuat kita merespon masalah seperti apa? Apakah kita reaktif orangnya? Apakah kita jadi bijak atau enggak, gitu ya. Nah, atau kita jadi tidak bijaksana seperti itu ya. Kemudian menghambat perkembangan diri sewaktu dewasa. Jadi, mungkin kita jadi terhambat. Misalnya, kita jadi nggak mau bersosialisasi dengan orang lain, kita jadi pencemas, kita jadi takut. Gitu ya, tidak mau mencoba sesuatu. Ini bisa jadi salah satu faktornya adalah karena kita mengalami luka pengasuhan, gitu ya, atau kita punya inner child seperti itu. Kemudian sering muncul dan mengambil alih kendali dalam diri orang dewasa. Nah karena tersimpan di alam bawah sadar, gitu ya, jadi bisa seperti otomatis muncul gitu, tanpa disadari oleh orang tersebut, gitu ya. Jadi munculnya itu bisa jadi tanpa disadari seperti itu, dan uh, mengambil alih kendali dalam diri seseorang, ya. Jadi ini dampaknya ternyata luar biasa, gitu ya. Nah, uh, kalau tadi disampaikan bahwa uh, inner child itu tersimpan di bawah sadar ya, gitu alam bawah sadar ya. Nah kalau kita uh, ilustrasikan alam bawah sadar dan uh, alam sadar, ternyata kalau dari ilmu psikologi ini, alam sadar itu cuma sedikit gitu ya. Tapi yang banyak ini yang 90% adalah pikiran bawah sadar ternyata ya. Jadi yang mempengaruhi perilaku seseorang ternyata bukan pikiran sadar gitu ya, tapi pikiran bawah sadar gitu ya. Dan ini berarti menandakan bahwa uh, kita uh, harus hati-hati nih dengan pengalaman kita, jangan sampai pengalaman buruk itu mempengaruhi dalam diri kita secara tidak sadar gitu ya. Karena ini kan terjadinya di bawah sadar gitu ya. Dan itu muncul tanpa kita sadari. Ini mengerikan sekali kalau kita tidak memahaminya seperti itu. Nah, kemudian apa sih pikiran sadar sama pikiran di bawah alam bawah alam sadar gitu ya? Pikiran sadar itu pikiran yang kita bisa kita benar-benar bisa uh, ya apa kita bisa yakini pada pada saat itu gitu ya? Misalnya pada saat ini kita makan kita sadarkan sedang makan gitu ya. Kemudian kita sedang menulis gitu ya. Kita sadari bahwa saat ini kita sedang menulis. Nah, misalnya sekarang sedang memperhatikan materi webinar ya, itu sadar kita ya, sadar bahwa kita sedang melakukan itu gitu ya. Tapi kalau contoh alam bawah sadar itu banyak sekali ya. Memori, memori itu kan ingatan gitu ya, ingatan saat ini, ingatan yang lalu gitu ya, itu ternyata tersimpan di bawah alam bawah sadar kita. Self-image, self-image itu menilai diri kita sendiri. Nah, ketika kita dinilai gitu ya, mungkin pada saat dulu kita dinilai, ah kamu itu eh, apa orangnya malu misalnya, oh kamu pengecut misalnya, oh kamu nakal gitu ya nah self self image itu ya atau label-label itu itu bisa tertanam di diri kita gitu ya jadi memang kita perlu memperhatikan nih ketika kita berucap gitulah kemudian jangan sampai berucapan kita ini berdampak untuk orang lain gitu ya dan juga mungkin kita berdampak ke diri kita bisa jadi kita juga menilai diri kita ah kita memang kurang pede nih emang kita tuh males, emang gitu kita, kita tuh nakal nah itu jangan sampai kita melakukan itu karena self image atau label itu akan e, tersimpan di alam bawah sadar seperti itu. Kemudian watak atau karakter seseorang itu tertimpanya di alam bawah sadar gitu ya. Kemudian bakat, bakat itu tertimpanya di alam bawah sadar gitu ya. Jadi seorang yang bakatnya apa e, suka hitung gitu misalnya ya nah itu memang dia kemampuannya bagus secara hitung dan itu tersimpan di dalam bawah sadarnya jadi memang itu sudah potensi yang dia miliki jadi tinggal diasah sedikit saja ya kemudian trauma trauma itu kejadian kurang nyaman yang kita ingat gitu ya dan kita terus ingat pengalaman itu dan terjadinya itu membuat kita sangat merasa apa, sakit, gitu ya atau tidak nyaman pada saat itu Kemudian emosi gitu ya, rasa marah itu tertimbangnya di alam bawah sadar. Kebiasaan, ketika kita biasa misalnya punya rutinitas untuk sholat, untuk misalnya belajar di jam tertentu, misalnya atau kita biasa baca buku di jam tertentu misalnya, nah karena udah habit, jadi otomatis gitu kayak udah nggak perlu disetting lagi gitu ya, otomatis itu berjalan seperti itu. Kemudian imajinasi. Intuisi gitu ya. Kemudian, inner child. Inner child itu tersimpan di alam bawah sadar. ya Jadi, ini uh, kita kenapa perlu membahas ini, karena sebenarnya inner child itu uh, ada berada di alam bawah sadar. Dan bisa jadi, ketika saat ini kita tuh tidak menyadari bahwa inner child kita tuh sedang mengeluarkan inner child kita seperti itu ya atau mengeluarkan perilaku karena inertial kita seperti itu ya uh, ini uh, apa sangat berdampak gitu ya ke diri seseorang karena tersimpan di alam bawah sadar nah terkadang kan namanya alam bawah sadar itu kan terkadang itu seperti otomatis muncul gitu ya nah jadi memang kita perlu memperhatikan ini gitu ya kemudian pikiran sadar mengalahkan pikiran Uh, maaf ini kayaknya salah, salah ini ya Pikiran pikiran alam bawah sadar mengalahkan pikiran sadar ya Jadi uh, ketika ada pengalaman-pengalaman tidak nyaman Ini seperti adanya perkelahian gitu Antara pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar Kalau kita belum berdamai dengan diri kita gitu ya Dengan masa lalu kita Yang menang adalah pikiran alam bawah sadar gitu ya tapi, kalau kita bisa berdamai, kemudian kita bisa uh, menghandle, mengatasi, maka lalu kita gitu ya, atau ada hal-hal yang ada di alam bawah sadar kita yang yang benar adalah pikiran sadar. Ya, ini kayaknya tipe ya. Jadi, pikiran alam bawah sadar mengalahkan pikiran sadar seperti itu. Nah, uh, mungkin ada yang bertanya gitu ya, sebenarnya seperti apa sih bentuk... Bentuknya dari inner child ini, gitu ya. Jadi, inner child ini contohnya tadi, ya. Bentuknya tadi, misalnya ada tindakan kurang baik dari orang tua, gitu ya, kepada anak, gitu ya. Misalnya, anak itu waktu kecil diperlakukan secara keras, gitu ya. Kemudian, kalau anaknya dimarahi, gitu ya. Kemudian dia... Orang tuanya itu marah-marahnya dengan intonasi yang cukup keras, ya. Jadi dari dari uh, cerita yang pernah saya dapat gitu ya, salah satunya berdampaknya ke orang itu ketika dia dewasa, ketika dia ibaratnya sudah punya anak juga gitu ya dan menjadi orang tua, dia itu menjadi orang tua yang tidak mau mendengarkan suara yang keras, misalnya kalau anaknya mau sesuatu gitu ya, kemudian e, menangis gitu ya, karena dia inner childnya suka dimarah-marahin gitu ya, akhirnya dia tuh enggan mendengarkan suara yang keras gitu, kayak tangisan. Akhirnya e, si orang itu tuh berusaha untuk mengikuti maunya anak, ya supaya dia anaknya berhenti menangis gitu. Nah Ternyata dia belum menyadari bahwa perilakunya yang eh, apa, menyetop tangisan anak dengan mengikuti kemauan anak itu adalah inner child-nya dia seperti itu. ya. Kemudian, kalau contoh sebenarnya juga, kalau pengalaman saya sendiri, saya punya inner child. Jadi, inner child saya itu ketika kecil, itu kalau saya jatuh. Orang tua saya tuh bukan, iya ini kenapa, gitu ya. Tapi dengan dimarah-marahin, ini kenapa sih bisa jatuh, gitu ya. Jadi diomelin, bukannya sayang-sayang di tapi diomelin. Nah, dan itu ternyata berdampak juga ketika saya punya anak. Jadi ketika saya punya anak dan anak saya jatuh, saya juga meresponnya sama, saya marah-marah terhadap anak saya, gitu ya. Dan ketika saya menyadari itu, gitu ya. Kok saya mirip ibu, e, apa ibu saya gitu ya. Kok saya jadi teringat bahwa e, saya itu kok sama gitu ya. Perlakuannya sama dengan waktu ibu saya memperlakukan saya waktu kecil gitu ya. Dan itu saya baru rasa oh ternyata ini inner child saya gitu ya. Jadi e, akhirnya saya bisa menyadari ternyata saya juga punya inner child gitu ya. kalau e, punya inner child sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. bukan sesuatu yang memang aduh gimana gitu ya, harus seperti apa gitu ya. Kalau yang mengerikan adalah kalau punya inner child tapi tidak menyadari kalau punya inner child. Yang lebih baik adalah ketika punya inner child dan menyadari bahwa punya inner child gitu ya. Karena kalau punya inner child dan menyadari, orang itu akan Memperbaiki, berusaha memperbaiki Tapi kalau punya inner child tapi tidak menyadari gitu ya Tidak berusaha untuk diperbaiki Jadi merasa bahwa perilakunya itu ya biasa-biasa aja perilakunya itu baik-baik saja -baik gitu ya Padahal bisa jadi perilakunya itu kurang baik gitu ya Jadi memang kalau kita sendiri punya inner child Harapannya kita bisa menyadari itu Bahwa kita tuh punya inner child dan kita berusaha memperbaikinya gitu ya karena bisa jadi itu berdampak ke cara pengasuhan kita terhadap anak kita, terhadap interaksi kita dengan orang lain gitu ya. Jadi ada juga yang misalnya ketika apa sering salahkan orang tua, akhirnya ada perilakunya yang jadi cemas gitu. Jadi berusaha untuk ketika dia besar gitu ya, berusaha untuk menghindari kesalahan gitu ya. Jadi cemas gitu kalau misalnya ada sesuatu kegiatan atau apa. Jadi sudah dipikirkan masak-masak gitu ya, sampai khawatir gitu ya. Karena takut melakukan kesalahan. Kenapa dia takut kesalahan? Karena kalau misalnya dia salah, dia takut merasakan hal yang dulu dia rasakan, takutnya kalau dia salah disalahin orang lain gitu ya, dimarah-marahin juga dan teringat juga tuh inner child-nya gitu ya. Maksudnya dia rasa tidak nyaman waktu dimarah-marahin. Jadi memang ini Uh, kalau inner child itu bisa berdampak luar biasa ke diri kita, gitu ya. Uh, jadi, jangan sampai kita tidak menyadari uh, inner child itu, gitu ya. Jadi, uh, saya menghimbau kepada Bapak Ibu, misalnya hari ini, gitu ya, teman-teman sekalian, gitu ya. Kalau misalnya kita sendiri, gitu ya, coba kita flashback, apakah kita punya inner child atau tidak, gitu ya. Jangan sampai kita tidak menyadari kalau memang kita punya. Inner child, gitu. jadi kalau sudah menyadari kita perlahan-lahan untuk memperbaiki, uh, untuk menghadapi atau mengatasi inner child tersebut, gitu ya. Nah, uh, kemudian uh, inner child ini dampaknya luar biasa, ya Bapak Ibu, jadi mempengaruhi pikiran kita, gitu ya, perasaan kita, pengembangan diri kita, gitu Jadi Berdampaknya banyak sekali, ya. Berdampaknya juga ke diri kita, berdampak kepada orang lain, gitu ya, ke orang-orang sekitar kita, atau misalnya teman-teman kita. Jadi, memang inner child ini dampaknya luar biasa. Jadi, memang kita perlu bisa mengatasi kalau memang kita punya inner child seperti itu. Yang tadi saya sampaikan, kalau terkait pikiran, apa memang yang tadi seperti? Ke adanya kekhawatiran gitu ya, adanya kecemasan itu kan dipikirkan terlalu overthinking gitu ya berlebihan, kemudian perasaan jadi nggak nyaman ketika ada hal-hal yang mengingatkan masa lalu kita ketika kita kecil gitu ya, jadi kita perasaan yang nggak nyaman moodnya nggak baik gitu ya, jadi stres atau tertekan gitu ya, nah ini bisa berdampak seperti itu kemudian ke diri bisa jadi itu ketika misalnya dimarah-marahin gitu ya kemudian dia merasa jadi kurang pede orangnya nah itu kan menghambat dia berinteraksi dengan orang lain takut berinteraksi dengan orang lain gitu ya jadi ini dampaknya luar biasa kepikiran, perasaan, pengembangan diri berdampak ke diri sendiri berdampak juga ke orang lain gitu ya Kemudian bagaimana ya untuk mengatasi inner child sendiri gitu ya. Nah untuk mengatasi uh, inner child ini sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah kita berdialog dengan diri kita gitu ya. Kita uh, ibaratnya ngobrol sama diri sendiri gitu ya. Terkadang kita itu punya waktu sedikit gitu untuk ngobrol sama diri kita sendiri gitu ya. Karena mungkin kita fokus bekerja, fokus belajar, gitu ya, fokus um, mencari ilmu, fokus mencari uang, gitu, fokus berinteraksi dengan orang, sampai kita lupa bahwa kita kurang fokus sama diri kita sendiri. Kita kurang uh, waktunya untuk ngobrol dengan diri sendiri. Jadi memang uh, mengatasinya yaitu dengan berdialog dengan diri. Kita ambil waktu untuk Uh, kita untuk menenangkan diri kita uh, kita boleh apa ibaratnya mungkin di kamar dengan uh, suasana mungkin kita pengen sendiri dulu gitu ya kita jauh dari keramaian seperti itu kita coba uh, lebih, lebih dekat dengan diri kita sendiri gitu ya kita coba melihat ke dalam diri kita gitu ya uh, kita coba tenang dulu gitu ya boleh kalau misalnya tenangnya dengan Mendengarkan musik boleh, nggak masalah. Kalau tenang dengan zikir juga boleh. Pokoknya tenangkan dulu, gitu ya. Kita ambil waktu, tenangkan diri, gitu ya. Kemudian kita berdialog dengan diri. Nah, kemudian hadirkan inner child. Jadi kita coba sambil kita tutup mata, coba kita ingat-ingat waktu kita kecil, gitu ya. Ketika kita mungkin yang paling diingat misalnya umur 5 tahun, gitu ya. 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Pokoknya waktu sebelum balik, gitu ya kita benar-benar in, kita ingat-ingat momen-momen itu ada nggak sih sebenarnya pelakuan-pelakuan yang tidak nyaman kita dapatkan gitu ya nah kita hadirkan sosok itu gitu ya ya so kita ketika kita dapat momennya oh kita pernah ingat nih waktu kecil saya pernah dicubit sama orang tua nggak apa-apa itu dikeluarin gitu ya dikeluarin gitu ya pengalaman itu kemudian ketika mengingat pengalaman tersebut gitu ya tidak apa-apa, misalnya ada perasaan sedih gitu ya, ada perasaan kesal. Nggak apa-apa dimunculin aja perasaannya itu dikeluarin, jangan ditahan gitu ya, justru dikeluarin aja. Ya, dikeluarin aja, kita ingat kejadiannya seperti apa, perasaan kita pada saat itu seperti apa, nggak apa-apa gitu ya. Kemudian kita kayak ngobrol sama anak kecil itu gitu ya, ngobrol sama kita dalam dalam bentuk yang kecil itu yang anak kecil itu gitu yang pada saat itu mendapatkan perlakuan kurang nyaman gitu kita katakan padanya bahwa kita siap mendengarkan dan terus bersamanya jadi kita katakan bahwa kita siap kalau kamu berteluk kesal gitu ya kita ketika si anak itu mungkin sosok anak kecil itu menangis sedih gitu ya atau kesal nggak apa apa kita akan mendengarkan gitu ya jadi kita emang terima perasaan itu gitu ya kita munculin dulu seperti itu nah ketika kita sudah muncul perasaan-perasaan atau pengalaman-pengalaman itu kita terima perasaan itu gitu jangan ditolak gitu ya kita terima gitu ya kemudian setelah kita cukup gitu kita merasa ketika gitu ya, kita sedih gitu atau kita merasa kesal gitu ya kita cukup bisa melampiaskannya baru kita melakukan dialog itu ya Dialog ke dalam diri kita gitu ya Kita tanya ke dalam diri kita Mau diapain nih perasaan ini gitu ya Mau diapain gitu Mau uh, seperti ini terus Atau mau diapain perasaannya gitu ya Kemudian kita pikirkan Ini senang. kalau misalnya saya Terus menyimpan perasaan sedih saya misalnya ya Atau pengalaman yang tidak nyaman ini gitu ya Dampaknya apa ya buat saya gitu ya? Dampaknya lebih banyak positifnya atau negatifnya gitu. Oh, mungkin ketika, -ketika dialog oh iya ya, ternyata kayak saya gitu ya. Ternyata dampak negatifnya lebih banyak nih. Dampak negatifnya itu saya juga memperlakukan itu ke anak saya misalnya gitu ya. Oh, berarti kita berpikir bahwa oh ternyata itu dampaknya negatif ke diri kita dan orang lain. Kemudian kita bertanya lagi apakah mau seperti ini terus? tentu ya kita tidak mau ya kalau kita ditanya seperti itu ya pasti kita tidak mau gitu ya kemudian apa yang harus kita lakukan segera gitu ya. oke okay, apa yang harus yang kita bisa lakukan gitu ya oh kalau seperti itu saya nggak mau lagi misalnya oh muncul pemahaman bahwa oh saya nggak mau lagi nih seperti ini dampaknya negatif buat orang lain buat anak saya misalnya seperti itu jadi sepertinya saya harus uh, berusaha untuk menahan ketika anak saya jatuh gitu ya saya harus menahan diri gitu jadi kita harus menyadari gitu ya kita harus siap-siap gitu oh berarti memang kalau misalnya anak saya nanti jatuh lagi berarti saya harus menahan emosi emosi saya supaya tidak marah gitu ya jadi itu ya kemudian yang paling penting adalah ketika uh, kita merasa bahwa kita mendapatkan perlakuan kurang baik dari orang lain gitu. Yang utama adalah kita mau memaafkan, gitu ya. Ketika misalnya saya mendapatkan perlakuan kurang baik dari orang tua, oke, okay, mungkin saya harus terima bahwa itu pengalaman saya waktu kecil, gitu ya. Bisa jadi mungkin orang tua saya nggak paham bahwa perilaku itu berdampak buat saya, gitu ya kita memaafkan saja orang tua gitu ya orang tua kandung kita atau paman bibi kita atau kakek nenek kita yang melakukan kita perang baik gitu ya kita maafkan karena dengan memaafkan ini kita lebih lega perasaannya jadi kita tidak terus dibayang bayangi oleh perasaan negatif itu gitu tapi kalau kita terus membawa perasaan negatif kita rasa marah kita rasa kesal kita rasa sedih kita itu akan ketika kita mengingat momen-momen pengalaman waktu kita kecil atau inercia kita, kita emosinya jadi negatif terus, gitu ya. Tapi kalau kita sudah memaafkan, mengikhlaskan semuanya, itu akan lebih lega dan ketika teringat itu, emosi kita jadi tetap positif, gitu ya, tidak negatif. Itu dan kita bisa mengontrol diri kita. Oh, perilaku ini enggak baik. Jadi gitu ya. misalnya eh, perilaku misalnya eh, kok saya jadi capek misalnya jadi cemas gitu tapi saya kok capek gitu ya. Jadi memang kita yang harus mengendalikan diri kita gitu. Kita mengontrol bahwa oh iya kita menyadari bahwa ini itu kurang baik. Jadi kita harus berusaha menghentikannya seperti itu. Jadi memang yang paling uh, apa? Yang paling sulit itu adalah kenapa proses ini, proses uh, mengatasi energi hal ini uh, sulit karena kita berlawanan dengan ego kita gitu ya. Jadi yang paling susah adalah mengendalikan diri sendiri seperti itu. Jadi memang kalau kita punya inner child kita sendiri yang harus menyelesaikan gitu ya. Tapi memang kalau misalnya Bapak Ibu di sini merasa oh kayaknya saya kurang bisa nih untuk berproses, untuk berdialog dengan diri, mencari cara mengatasinya, nggak apa-apa misalnya mau berkonsultasi dengan ahli, misalnya dengan psikolog seperti itu enggak apa-apa. Untuk bisa mendapatkan, mungkin dengan masukan orang lain, kita lebih bisa menerima masukan orang lain, gitu ya. Jadi, kendala yang bisa menghambat proses kita mengatasi energi itu adalah ego atau diri kita sendiri. Seperti itu, kadang kita merasa, kan, harusnya misalnya kita menyalahkan orang tua, misalnya, kan, harusnya orang tua itu orang dewasa yang harusnya lebih paham, kok, tidak sih, melakukan seperti itu. Terkadang ada seperti itu, gitu ya. Momen-momen seperti itu yang kita tidak terima, yang itu juga akan menghambat proses kita healing gitu ya, proses kita menerima gitu ya, proses memaafkan itu akan susah dan emosi kita akan tetap negatif seperti itu ya. Jadi ini pilihan ke kita, apakah kita mau tetap seperti ini atau tidak, gitu ya. Kalau memang kita merasa tidak tidak mau seperti ini, kita harus mau berubah, kita harus melawan. Uh, perilaku yang kurang baik ini, perasaan-perasaan yang kurang baik itu, kita harus kontrol dan kita lawan. Seperti itu, dilawannya dengan apa? Dengan pikiran tadi, dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, kan, kayak apakah mau gitu ya. Uh, ini terus gitu ya. Ini sebenarnya diajak berpikir karena memang perasaan itu agak sulit dikontrol. ya, Emosi itu tidak memang dikontrol, yang dikontrol itu pikiran. Makanya tadi, sesi dialog ini seperti sesi untuk mendapatkan. Insight gitu ya, atau pemahaman supaya kita, ketika kita, oh ternyata uh, efeknya negatif gitu ya, dan kita tidak mau seperti ini gitu ya. Itu kan pikiran kita gitu ya, mengontrol, oh kita nggak mau. Jadi, pikiran kita mengendalikan emosi kita seperti itu gitu ya. Jadi, uh, dengan cara seperti itu muncul pikiran positif yang akhirnya akan berdampak, mempengaruhi juga emosinya jadi positif seperti itu. Tapi kalau kita berpikirnya negatif, perasaan kita juga jadi negatif. Nah, ini penghambat yang pertama ya, ego kita. Penghambat kedua adalah terkadang kita tuh lebih banyak bertanya, kenapa sih kita mengalami ini? Kenapa sih terjadi pada saya? Kenapa? Kenapa kita banyak bertanya. Hambatan berikutnya kita banyak bertanya. Tapi kita jarang untuk berpikir gitu ya. Karena dalam Al-Qur'an sendiri Allah tuh berupaya dalam dalam Al-Quran sendiri kita tuh didorong untuk berpikir, lebih banyak berpikir gitu ya, menggunakan akal kita untuk berpikir. Karena apa? Karena kalau kita terus bertanya, uh, kenapa, kenapa, kenapa, kita akan ada di proses untuk selalu uh, denial gitu ya, atau menolak gitu ya, adanya kejadian tersebut. Kita kayaknya nggak rela dengan kejadian itu, dan itu kan sikap negatif gitu ya, dan jadinya ya tidak akan jadi apa-apa, tetap negatif seperti itu tapi ketika berpikir gitu ya. Tadi kan proses yang tadi saya berikan adalah proses berpikir juga ya. Jadi memang yang paling penting ini sebenarnya apa ya? Mungkin hikmah gitu ya di balik kejadian-kejadian buruk gitu ya. Tidak selamanya kejadian buruk itu memang buruk buat kita. Bisa jadi positif. Bagaimana kita mengambil hal-hal positif gitu ya. Kita berprasangka baik sama Allah. Mungkin memang ini mungkin kita diajarkan supaya mungkin tambah dewasa, tambah ber menjadi perilakunya makin baik seperti itu. Jadi yang paling penting ini ya. Jadi hambatannya kita terlalu banyak bertanya. Justru kita harus banyak berpikir gitu ya, mengambil hikmah seperti itu. Jadi apapun kejadiannya yang kita alami, meskipun itu negatif, kita ambil hikmahnya yang positif gitu ya, agar dampaknya ke kita juga positif. Kalau kita tanggapinya dengan negatif ya kita asalnya juga kediri kita negatif seperti itu. Pilihannya tergantung pada kita gitu ya. Kemudian kalau dalam ayat Qur'an sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang punya akal gitu ya. Jadi memang Allah itu mendorong kita untuk berpikir. gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi dari kisah orang lain, dari kisah yang kita lalui gitu ya ada hal-hal baik gitu ya dari yang pernah kita lalui seperti itu. Nah, eh, pada intinya ketika kita ikhlas temu, eh, menerima setiap kejadian negatif, gitu, bahkan kejadian yang waktu kita kecil gitu ya. Ada penerimaan diri gitu ya. Ketika sudah menerima diri kita apa adanya, menerima kejadian-kejadian yang kurang baik yang pernah kita lalui, kita jadi bersyukur gitu ya. Jadi bersyukur itu bukan hanya ketika mendapatkan nikmat, wah dapat rezeki gitu ya, banyak gitu ya kita bersyukur. Tapi bersyukur itu ketika e, mendapatkan ujian juga kita bersyukur gitu ya. Karena bersyukur itu adalah tindakan positif. Jadi walaupun e, kita punya pengalaman negatif kalau pikiran kita positif yang hasilnya jadi positif seperti itu ya. Jadi dengan bersyukur kita menerima apapun baik itu e, negatif gitu apa ataupun positif, kita terimanya dengan positif, seperti itu ya dan terakhir saya akhiri dengan ayat dari surat Luqman gitu ya dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman yaitu bersyukurlah kepada Allah maka sesungguhnya bersyukur untuk dirinya sendiri dan barang siapa yang tidak bersyukur maka semuanya Allah Maha Kaya lagi mengetuji. jadi ketika bersyukur itu sebenarnya untuk diri kita sendiri ya bukan kepada Allah, tapi itu pada diri kita sendiri ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak bersyukur gitu ya. Kita sudah di, karena mungkin saja kejadian inner child itu adalah bagian kecil dari hidup kita gitu ya. Mungkin kita perlu bersyukur juga kita sudah diberikan misalnya mata gitu ya, hidung, mulut, telinga. Kesempurnaan kesempurnaan kita bisa makan enak, kesehatan itu kan sebenarnya juga hal, -hal positif. Tapi jangan sampai kita cuma fokus sama kejadian-kejadian negatif saja dalam hidup kita. Yang akhirnya itu mempengaruhi kita, jadi kita hanya meratapi, gitu ya, masalah kita negatif tanpa melihat. Ternyata tuh masih banyak, kok, hal-hal positif yang diberikan Allah. Jika masih banyak orang-orang yang mungkin mensupport kita, gitu ya, masih banyak hal-hal positif yang kita lakukan, ya. Jadi uh, demikian, gitu ya, materi uh, yang saya bisa berikan. mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Dadin Murjadi atas pemaparan materinya. Uh, silakan kepada Bapak Ibu apabila ada yang ingin bertanya. Pak Jalaluddin silakan. Masih di mute, Pak. Masih di mute, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah Salam-salam pada Rasulullah Terima kasih Pak Deden Mulyadi Luar biasa materinya Walaupun bagi kami mungkin sudah agak telat Dapat materi ini <laughs> gitu ya. Karena memang uh, usia kami yang sudah di atas 50 Tapi ada memang yang Antum sampaikan tadi ya, uh, apa chief, ya Yang memang putra kami sampai sekarang Mungkin ya masih mengingat Masa lalu yang memang agak kurang mengenakan bagi dia gitu loh. Jadi itu terbawa sampai uh, ke uh, walaupun dia sekarang sudah uh, nyaris relatif sukses lah, gitu ya, sudah selesai kuliah, sudah kerja, tapi dia ingat sekali masa lalu itu. Mungkin Kak boleh jadi kita udah coba bilang dia ya, karena memang boleh jadi ya kekurang tahuan kita orang tua, apalagi anak pertama, treatmentnya mungkin oh. agak beda gitu kan ya. dan sebagainya. Uh, pernah mungkin dulu ketika masih kecil dia ya, mereka memang kakak beradik karena saya dua-dua laki-laki pertama deket beda setahun jadi uh, suka ngomong-ngomong anak-anak kan kan suka ngomong kotor lah gitu ya. Ya, ya. ketika itu saya tinggal di Bekasi memang kami hmm. saya di Aceh sekarang Pak Deden. Oh, nah, jadi okay. saya memang orang-orang Jawa juga, jadi kami sudah hijrah balik ke Aceh tahun 2009 mm -hmm. sebelumnya itu sekitar tahun 97, uh, 98, dia setiap tahun itu tahun misalnya, jadi suka kadang-kadang ini jangan ngomong-ngomong kotor lagi, Nen, nanti abi kasih cabai lu, jadi mm -hmm. mungkin karena emosi itu beneran langsung memang dikit, nggak well, seberapa sih, cuma yang nama anak-anak apa pasti itu, wah, bukan makanya abang sampai sekarang nggak berani ngomong karena memang enggak itu itu itu itu itu pengalaman pahit ya tapi hmm. sekarang dengan abang kan sekarang termasuk malas ngomong gitu karena hal itu terbawa oleh dia. Padahal saya udah bilang ini karena kesalahan api nggak ngerti, tapi alhamdulillah kamu sekarang kan sudah jadi orang, ne? sudah pas ini. Tapi terbawa dari bawah alam sadar dia itu terbawa gitu. Bahkan ya memang. Ditambah lagi kuliah dia sekarang, dulu kuliahnya dia memang di sain di ilmu komputer, uh -huh. ya, bahkan ditambah lagi pendidikan dia lagi ini, mungkin ada pengaruh nggak deh, ya? pendidikan dia lagi, kemudian S1-nya dia nggak di dalam negeri, dia luar negeri, bahkan di Amerika gitu ya, uh -huh. okay. jadi uh, bagaimana kebebasan di sana dan sebagainya, ya jadi langsung tuh mungkin apakah mungkin dosen dosa atau punca kondisi seperti itu ya itulah gitu kan walaupun dia ya udah itu karena dia ditambah lagi sekarang dengan perilaku dia nggak malas ngomong dia kan IT mungkin antum lebih tahu lah orang psikolog IT itu kan antisosial gitu ya nah, dia antisosial dia lebih cinta kepada komputernya itu alat kerja ya. itu nomor pertama satu bahkan sekarang sudah usia 26 tahun pun belum kepingin untuk berkeluarga padahal dari segi ekonominya sudah mapan uh -huh. gitu ya di Jakarta dia bekerja di Jakarta. Ah, oh, di Jakarta. Dia bekerja di Jakarta di salah satu perusahaan asing gitu. Karena memang kalau itu, jadi sampai nah dari dia pulang dulu tahun 22, saya sudah ingat nak nikah ya. Waduh, kan enggak, ini sudah mapan, oh, enggak diturunin begitu gitu. aja. Nah, jadi anti sosial. Berapa tadi anti sosial karena menurut mm -hmm. anak, karena kan kita ngajuan mm -hmm. dan ternyata setelah saya konsul teman-teman sini, ya rata-rata anak sekarang memang anti sosial, Pak. Ya nggak ada balancingnya, gitu ya. Ditambah lagi rumah mm -hmm. waktu kecil dia. Padahal adiknya ya malahan sama juga pendidikannya juga di luar di Turki dan kehabis Quran sekarang di treatmentnya sama juga tapi dia nggak agak nggak mm. enggak itu banget ya udah habis udah diin dia tapi ingat terus gitu gimana kira-kira solusi mm. kita uh, di usia dan sekarang itu makanya tadi maunya mau nanya tadi sama Ega ada kok ada ada rekodnya enggak nah, kalau rekod itu kan saya bisa share ke dia untuk bisa. atau mungkin ada video-video yang uh, antum punya bisa share ke ana ya secara, secara overhaul enggak masalah sih cuma saya ada mengganjal karena saya sendiri sebagai hmm. guru, minyak guru, saya juga dosen ada praktis okay. gimana ini ya Oke, okay, itu saja. Mungkin aku <laughs> okay. ya, anggap yeah. apa yang Anda sampaikan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima tadi mm, hai, oke, karena memang sambil nyambi juga kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. untuk pertanyaannya Terima kasih. memang ya uh, Terima kasih. Pengasuhan itu kan memang tidak ada sekolahnya gitu ya. Terkadang kita jadinya trial and error gitu ya, sebagai orang tua gitu ya. Saya juga sama sih maksudnya, uh, karena saya punya ilmunya gitu ya, terkadang juga ya, saya juga kadang trial and error gitu, karena kan setiap anak itu kan beda-beda ya karakternya gitu. Jadi beda-beda jadi juga nih cara treatmentnya, seperti itu. Kalau saya melihat bisa jadi mungkin, ini dipengaruhi sama karakter juga, gitu ya. Mungkin memang anak pertama bisa jadi lebih sensitif nih dibandingkan anak yang kedua, gitu ya. Jadi, pengalaman yang sama, gitu ya, didapatkan anak pertama sama kedua, kan sama kata Pak bapak, gitu ya. Tapi, kan penerimaannya berbeda, nih, gitu ya, Tuh. antara yang pertama sama kedua. Nah, itu bisa jadi mungkin memang uh, untuk yang pertama, bisa jadi mungkin secara karakter uh, yang dia memang uh, sangat ingat kejadian itu, dan itu berpengaruh ke dia, dan juga mungkin akhirnya berdampak gitu sampai sekarang gitu ya kemudian kalau akhirnya jadi anti-sosial memang itu bisa jadi juga dipengaruhi juga lingkungan-lingkungan jadi ini banyak faktornya kalau saya melihat kondisi anaknya berapa sebenarnya tidak hanya faktor karena inner child aja tapi bisa jadi kejadian-kejadian kan kita juga belum pernah tahu nih kejadian ketika dia remaja seperti apa interaksi sosialnya ketika dia kuliah bagaimana, ketika dia e, bekerja bagaimana karena itu mempengaruhi e, apa? mempengaruhi juga gitu ya terhadap perilaku seseorang seperti itu. Kalau memang dampaknya terhadap misalnya memang salah satunya karena inner child, sebenarnya ketika misalnya Bapak sudah minta maaf gitu ya, maaf kalau misalnya memang kamu pernah merasa kurang nyaman gitu ya diperlakukan seperti itu karena memang Bapak misalnya pada saat itu kurang paham juga gitu ya. Mungkin karena emosi juga misalnya seperti itu ya sebenarnya itu sudah sudah cukup gitu ya kalau sudah minta maaf dari orang tua itu cukup gitu harusnya justru kan malah uh, jarang gitu ya orang tua yang meminta maaf gitu pada anak gitu ya justru kalau misalnya ada orang tua yang berani meminta maaf itu sudah sebenarnya itu sudah luar biasa seperti itu jadi uh, sebenarnya kalau tindakan yang bapak lakukan ya sudah sebenarnya sudah minta maaf kalau memang ada hal yang kurang tepat itu sebenarnya sudah cukup nah tinggal bagaimana nah itu yang tadi saya bilang egonya orang itu bagaimana apakah apakah apakah dia mau menerima atau tidak menerima itu apakah tetap ya udah walaupun misalnya bapak sudah minta maaf tapi dia tetap nih menyalahkan terus menyalahkan terus gitu ya tidak. kalau menyalahkan terus sampai kapan gitu ya jadi sekarang sebenarnya tinggal bagian dari anak bapak mau menyikapinya bagaimana nih dari kejadian-kejadian itu gitu ya Kemudian apakah dia terus bertanya kenapa sih dulu saya diginiin kenapa kenapa bukannya berpikir oh misalnya ini apa hal ini sebenarnya apa ya buat saya kan bisa jadi oh pelajarannya saya tidak misalnya nanti ketika dia berkeluarga saya juga nggak mau nih kalau misalnya saya yang perlakukan anak saya seperti itu kan kalau kita ambil positif itu banyak hal sebenarnya kita bisa ambil gitu ya jadi ini sebenarnya tinggal bagian dari anak bapak mau menyikapinya bagaimana mau seperti ini atau enggak seperti itu. Kalau berkaitan sama antisosial gitu ya. Namanya antisosial itu kebiasaan juga gitu ya, Pak. Jadi kalau memang dianya tidak terbuka dan membiasakan diri untuk sendiri gitu ya. Akhirnya terbiasa tidak terbiasa juga untuk memulai pertemanan itu gimana ya gitu ya. Memulai interaksi itu bagaimana ya gitu ya. Jadi kalau memang uh, tidak memulai ya susah gitu. Dan memang kalau untuk Sosial biasanya kalau yang tidak terbiasa itu awal-awal tidak nyaman, gitu ya. Uh, kalau memang tidak apa, tapi kalau misalnya itu dihindari ketika dia tidak nyaman interaksi dan tidak nyaman, gitu ya. Kalau ya udahlah aku nggak nyaman, gitu ya. Kalau interaksi aku nggak pede, segala macam. Kalau itu tidak dilawan, ya akan tetap seperti itu. Tapi kalau dilawan akhirnya saya tetap pengen mau interaksi walaupun saya tidak nyaman. Karena lama-lama kalau udah terbiasa itu makanya akan biasa aja perasaannya, gitu ya. Jadi, ini juga perlu dorongan dari seseorang untuk mau merubah ini, enggak? Karena mau seribu psikolog, mau seribu psikiater yang menghandle, kalau orangnya tidak mau berubah, ya susah juga gitu. Karena kami dalam, dalam menghandle berpesos, misalnya kita dengan menghadapi klien gitu ya, kita akan mudah kalau kliennya mau berubah. Kalau ber kliennya enggak mau berubah, ya susah. Mau apa gitu ya? Saran-saran yang kita berikan, pemahaman-pemahaman yang kita berikan juga mental seperti itu jadi sebenarnya tinggal dari orang tua kemudian kan kalau berkaitan pernikahan gitu ya uh, ini kan sesuatu yang sensitif dan namanya takdir kan kita nggak tahu ya Pak walaupun misalnya kita tinggal dari orang tua mungkin tinggal berapa, mudah-mudahan juga cepet gitu ya siap mentalnya siap keuangannya seperti itu karena memang tidak hanya kalau menikah itu kan uh, apa hal yang luar biasa gitu ya tanggung jawabnya besar jadi tentu mentalnya juga perlu itu ya itu sih kalau jawaban saya kalau misalnya anak bapak butuh merasa memang ini butuh bantuan ya silakan ke psikolog gitu ya jadi kalau saya melihat ini tinggal prosesnya dari anak bapak mau menyikapinya bagaimana gitu ya pak baik itu saja sih kalau dari saya mungkin bagaimana pak Jalaludin menjawab atau ya, tidak maka, ya terima kasih ya sebenarnya <tuh>. mungkin bagi dia bagi saya sih nggak terlalu ini lagi cuma saya ada yang mengganjakan karena semuanya saya mau Uh, apa mungkin boleh jadi dia kan bersama saya mungkin SD sampai SMP. SMA saja dia sudah boarding ke bulan sekolahnya internasional. Hmm. Jadi itu juga jadi dari Aceh sampai ke Papua gitu kan. Hmm, okay. Kalau untuk sosialisasi dia cukup bagus karena dia hmm. memang pernah sebagai ketua asrama gitu. Oh, kan? okay. Tapi suasananya bukan seperti kita pesantren pondok tapi kan oh, karena iya, iya. mungkin antum pernah tahu dengan sampurna foundation ya oh, di, iya, iya. Wah, yang memang itu semua dari Papua CPKHC anak-anak yang berkasih dikumpul boleh jadi dosen dosa ada kepala sekolahnya juga orang bule gitu ya jadi memang kalau tertolong ya landanya cukup bagus bahkan ketika di sekolah pun dia bagian rohis bagian agama gitu kan dia cukup cukup care cukup ini dia bisa membawahi leadershipnya bagus nah, cuma saya aja merasa ketika pun sekarang dia kuliah keluar memang itu kan uh, hmm, sendiri karena biasa orang kan S2 S1 ujian niti iya, iya. ya. teman-teman di S2 dan S3 yang pernah di sana kemudian di ya Amerika itu kan negara yang cukup ini juga uh, banyak orang ada bilang oh, ya kayaknya kalau saya sih nggak enggak siap mengirim anak untuk S1 ke sana cuma saya kan sudah udah terlanjur sudah memang dia fasilitasnya dapat gitu dan sebagainya itu makanya saya pikir ada saya menyesali ya Allah apa saya salah sama uminya gitu-gitu secara overhaul udah cukup ini nah itu terus ini mungkin bisa sharing juga ada ibu-ibu muda ini mungkin ada ega calon ibu juga nanti gitu ya deh <laughs> kalau masalah perkawinan sih sebenarnya dia membandingkan gini mungkin antum ada konvert juga kalau di Indonesia dia bilang mungkin antum sih pasti nikahnya juga di bawah umur 25 tahun pastinya ya udah menikah pak Deden saya menikahnya di atas 25 tahun saya nikah 32 tahun Oh ya Allah berarti dari makanya dia juga menjadi guide bagi dia Abi aja nikahnya umur 28, puluh dia bilang masa saya umur dua puluh di bawah dua disuruh nikah dia bilang gitu kan Nah itu mungkin itu juga ya. kan Nah itu dia bilang ya, juga benar -benar ketika di luar negeri mungkin kedua-dua negeri itu orang persiapan nikah itu luar biasa mungkin ada saudara kita juga ilmu muslim peserta sekarang dia bilang itu persiapannya hebat sekali peran nikah dan sebagainya bahkan ada kayak kayak jenis akte lah dari dari ya, nikah iya. gitu ya tapi kalau kita di Aceh di Indonesia ini kok pokoknya udah ini aja gitu makanya dia bilang banyak penceraian dia trauma juga dia walaupun kami cukup ini dia bilang pun banyak orang, -orang keluarga muda pacaran apalagi dalam Islam itu tidak ada pacaran tapi justru tuh yang pisah bi katanya makanya apa oh. jadi dia terlalu banyak pertimbangan sekali gitu boleh-boleh jadi kehati-hati ya, ya. ini dia gitu itu ada pikir hanya ya. ini dengan dari aku boleh itu karena mencoba segala mungkin ter termasuk mungkin ada materi kadang-kadang dari Sekainah saya kena tentang pranika saya coba shorting ke dia aku, gitu. dia diem diam walaupun nggak ikut dia denger, dia pas ini, makanya kan teknik kita sekarang kan, makanya anak pikir kalau ada mungkin nanti ega mungkin meng -copy. tapi saya lihat enggak derekam memang kalau ada derekam, bisa di ini, bisa saya uh, ini ke dia oke, okay, mungkin untuk ibu-ibu okay. yang lainnya juga baik, itu sebagai uh, curhat iya, yeah, iya yeah. tadi yeah. banyak pencerahan, <laughs> makasih Iya uh, uh, yeah, baik Iya yeah, memang uh, bisa jadi ya, itu juga uh, banyak pertimbangan gitu ya <laughs> walaupun memang kalau dalam Uh, apa Setiap, apa kalau namanya di Islam kan memang, kalau saya lihat ya, kalau, kalau justru saya melihat pengalaman-pengalaman orang gitu ya, ada juga yang memang ketika menikah juga secara ekonomi kurang, tapi ketika sudah menikah ternyata Allah mampukan ya, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kekhawatiran memang uh, sebenarnya tidak, uh, tidak harus fokus ke sana gitu, karena memang uh, ya, kalau yang penting kita mempersiapkan diri saja gitu ya, mungkin. Dari segi sisi basic agama, gitu ya. Kemudian, kita yang tadi, kenapa saya judulnya "Menyelesaikan Urusan", jangan sampai ada hal-hal yang di masa lalu itu belum selesai, gitu ya. Itu penting, gitu Kalau bisa, sebelum menikah, gitu ya, apa diselesaikan? Karena dengan dengan diselesaikan dulu, itu bisa, apa ibaratnya, tidak mempengaruhi pernikahan, gitu. Jadi, konflik-konflik bisa jadi, kalau misalnya orang-orang yang besar adalah orang-orang yang tidak menyelesaikan masa lalunya gitu ya belum siap secara mental berarti seperti itu ya jadi memang kalau kalau memang compare dengan luar ya pasti luar itu lebih logis ya bagaimana mereka mempersiapkannya hanya dengan uh, dengan uh, ilmu harus seperti ini seperti ini gitu ya kalau kalau dalam Islam kan tidak seperti itu bahwa yakin kalau memang kita sudah siap secara mental secara ekonomi gitu ya justru memang yang paling penting kalau di ini ya pemahaman agama ya karena kalau pengalaman saya ya ketika lebih banyak uh, membaca berkaitan uh, apa uh, pernikahan di Islam sendiri seperti apa itu juga menjadi menjadi modal yang penting juga gitu ya uh, untuk menjadi bekal ketika pernikahan sendiri seperti itu. Pak. gitu. Baik ada lagi yang lain? Terima hey, kasih luar biasa. sama-sama ya, pak. Baik, terima kasih kepada Pak Jalaludin atas pertanyaannya. Terima kasih juga kepada Pak Deden atas jawaban dari pertanyaan Pak Jalaludin. Selanjutnya kepada Bapak Suwadi mungkin ingin bertanya atau Butika? Saya persilakan. Pak Suwadi. Tidak mungkin ya. Oke, okay, uh, mungkin uh, saya sendiri ya, Bapak, ingin boleh Boleh, Pertanyaan yang saya sampaikan. Uh, kalau tadi tuh inner self itu uh, memang disadari itu ketika kita hanya, kejadiannya itu hanya ketika di masa kecil aja, atau ketika kita memang sudah uh, remaja pun bisa terjadi, Pak? Menyadari kalau punya inner child Ya. Enggak, bukan menyadari Apa? ketika punya inertial. Maksudnya kejadian Kejadiannya yang... Kejadiannya mempunyai... terjadi pada kejadian. saat inertial. Ya. Eh, kejadian pada saat remaja maksudnya. Hmm. Gimana, gimana? Kejadiannya hanya ketika saat kita anak-anak saja atau ketika kita sudah remaja. Gitu. Oh, oke. Okay. Baik. Kalau inner child memang bahasannya, kalau inner child itu memang masanya sebelum balik, ya jadi bisa jadi mungkin pada saat sebelasan juga itu masih termasuk gitu ya. Jadi, eh, jadi memang sebelum balik dari kita kecil sampai sebelum balik, pokoknya seperti itu. Tapi kalau setelah balik ya itu bisa dijadi, kalau misalnya itu apa kejadian yang kurang nyaman itu ya disebutnya trauma gitu. Tapi kalau untuk... Uh, sebelum balik, dari kecil sampai sebelum balik Itu yang disebut inner child Berarti untuk uh, Kata trauma dengan inner child Itu berbeda ya Pak? Sebenarnya hampir sama ya Sebenarnya kejadian-kejadian yang kurang Kurang nyaman, cuma sebenarnya Ini lebih spesifik waktu aja sebenarnya ya. Jadi inner child ya ketika kita Kecil sampai sebelum balik Kalau trauma ya setelah itu sebenarnya Tapi bisa uh, Apa Apa uh, kalau dan biasanya kalau inner child itu lebih spesifik aja sebenarnya konteksnya yang pertama di waktu yang kedua orang yang melakukannya adalah orang tua uh, gitu ya, tadi kayak ayah, ayah, ayah ibu kita, ayah kandung kita atau misalnya paman bibi atau yang yang mengasuh kita lah. Tapi, tapi misalnya ketika kecil kita punya trauma dibully sama sama apa, sama temen nah itu bukan inner child itu trauma. Jadi memang inner child itu cuma bahasan karena di, di spesifik aja gitu. Gitu. Berarti untuk inner child itu kejadian yang dilakukan oleh orang tua saja gitu ya, Pak? Iya. Ya, konteksnya. Lebihnya begitu. adalah e, trauma. Iya, betul. E, berarti untuk ketika misalnya kita e, punya traumatik gitu, Pak, di masa remaja. Nah, untuk traumatiknya itu sebenarnya bukan kejadian yang terjadi pada diri kita sebenarnya. Nah, mm -hmm. Ketika ada kejadian permasalahan yang terjadi di keluarga atau orang lain, yeah. dan kita lihat secara langsung, yeah. apakah itu termasuknya trauma juga? Bisa jadi trauma, kayak misalnya percaya orang tua, kemudian orang tua berantem, misalnya gitu ya, itu bisa jadi trauma juga, gitu dan memekas. Gitu. kan itu akhirnya kan kita punya persepsi tentang kejadian itu. Saya pada saat itu kita juga ikut sedih misalnya kan, ketika melihat itu kita jadi sedih gitu ya, atau bisa jadi, bisa jadi merasa takut gitu ya. Dan uh, bisa jadi itu juga berdampak sampai ketika ada momen-momen misalnya, misalnya pada saat itu uh, momennya misalnya ngelihat pertengkaran. Jadi kalau dengar-dengar yang mungkin agak ada orang ngomong tinggi sedikit dia kayak jadi teringat itu, dan jadi misalnya jadi cemas, jadi takut gitu ya. Bisa jadi seperti itu Jadi nggak harus trauma itu, kita rasakan langsung melihat orang lain, kita jadi bisa ikut trauma juga gitu. Karena mungkin kejadian itu tuh membekas dan perasaannya itu tidak nyaman, gitu. Ya, Pak. lalu kok untuk cara menghilangkan gitu ya? Hmm. sih bukan menghilangkan, kayak untuk memudahkan. Ingatan kita dari kejadian hal seperti itu. Misalnya tidak terlebih kayak contoh perihal pertanyaan dari Pak Jalaludin yang tadi sudah disampaikan. perihal uh, rumah tangga mungkin. Ya. Yeah. Kita misalnya, uh, saya pribadi misalnya jadi, uh, masih di masa remaja. Kemudian uh, kita melihat kejadian rumah tangga yang mungkin uh, tidak terlalu yeah. mengenakan. Gitu, ya. yeah, yeah, yeah. Itu menjadi hal yang mungkin eh, seperti sama tadi kayak eh, anak Pak Jaludian itu kisahnya eh, merasa untuk trauma untuk mencoba gitu kan nah yeah. itu gimana apa sih saran yeah. untuk eh, menyelesaikannya gitu ya yeah. jadi banyak mungkin ya apalagi kalau kita melihat, saya sih pernah uh, melihat gitu di beberapa media sosial gitu ada ada influencer gitu ya yang dia datang dari keluarga yang bercerai gitu ya. Kemudian dia ketika dia ditanya kamu pengen nikah, terus dia bilang saya nggak mau nikah gitu karena ngelihat relasi orang tuanya kurang baik pada saat itu ya. Itu kan berarti oh berarti orang ini pernah mengalami trauma dan itu berdampak sekali untuk dirinya gitu ya. Yang pertama sih sebenarnya prosesnya hampir sama ya dengan yang tadi saya jelaskan. Sebenarnya berkaitan dengan bagaimana menyikapi menyikapi apa? Inner child itu gitu ya, bahwa uh, yang pertama kita terima dulu perasaannya. Ketika misalnya pada saat itu kita tidak nyaman sedih gitu, kita munculkan aja perasaan itu. Nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Uh, kita misalnya rasa takut itu nggak apa-apa gitu ya, tapi kita harus, ketika kita udah tenang, kita tanya balik gitu ya, uh, apakah perasaan ini mau disimpan terus. Kalau disimpan, apakah kita nyaman atau enggak? Kalau disimpan terus gitu, kemudian menurut kita, kita melihat apakah memang, biasanya perceraian orang tua, apakah memang semua keluarga akan seperti itu. Berakhirnya perceraian, ada nggak sih orang menikah juga berhasil seperti itu ya, yang aman, tentram, seperti itu gitu ya. Jadi, memang momen itu yang kita berdialog gitu ya, untuk membuka apa membuka pikiran kita karena kalau traumatik itu jadi fokus sama masalah itu, jadi fokus sama ingatan itu aja gitu, jadi fokusnya tanpa ngelihat oh masih banyak kok hal positifnya gitu ya, oke misalnya harusnya kan jadi motivasi yang tadi saya bilang ketika ada kejadian negatif diterimanya negatif, perilaku kita negatif misalnya oh kita pada saat melihat orang bertengkar, rumah tangga ayah-ayah kita misalnya orang tua kita bertengkar, kita misalnya jadi takut. Perilaku kita adalah tidak mau menikah. Nah itu kan jadi kita nerima negatif, perasaannya, kemudian perilakunya kan jadi negatif juga sebenarnya ya. Gitu. Tapi ketika misalnya kita, tak, apa, kita terimanya, memang kita takut gitu ya. Terus kita pikiran kita terbuka tapi ya, gitu ya. akhirnya kan, oh ternyata saya nggak mau nih kan bisa jadi juga kita uh, berpikirnya, ya saya uh, kalau misalnya itu orang tua perceraian kalau saya menikah saya nggak mau saya, saya itu kan bisa juga gitu kan berpikirnya tapi kan terkadang itu susah juga karena emang ah saya nggak mau ah gitu memang saya takut aja gitu nggak mau mencoba karena kadang pikiran kita juga yang masih tertutup oleh trauma itu gitu kan bisa jadi kalau kita positif menanggapinya ya Iya, mudah-mudahan itu jadiin pelajaran. Saya nggak mau kayak orang tua saya. Jadi kalau saya nikah, saya mau bikin rumah tangga yang memang, memang bagus. Dan saya harus, misalnya dengan pasangan saya harus ngobrol. Kalau misalnya kita punya masalah, nanti kita menyelesaikannya kayak gimana, gitu ya. Dan kalau misalnya orang bilang tak harus, tak uh, ini, gitu ya. Bisa jadi mungkin tak harusnya uh, tak yang memang kurang mengulik hal-hal yang seperti itu. Ketika kan kalau tak pun kan ada sesi ketemu tuh. Misalnya mungkin pada saat ketemu mungkin ketemunya hanya bicarakan ya udah bagaimana, gitu. tapi bukan mengenal satu sama lain. <laughs> jadi itu itu yang mungkin kurang ya karena kan uh, bisa jadi uh, itu yang penting dan mungkin sisi-nya, tv takarunya juga kurang detail gitu pernah nggak sih di kita takaruh itu menceritakan masa lalunya keluarganya bagaimana sifat negatifnya kebiasaan negatifnya pernah nggak diungkapin? Justru kita harus per perlu menggali itu tuh. Ada nggak, gitu kita tanya, gitu, gitu. nah itu uh, harusnya kita tuh ketika kita jadinya tuh harusnya juga berpikirnya lebih modern lagi. Modernnya artinya jangan hanya ya udah, hanya kenal biodata, tinggi badan, bla bla bla, bisa gitu, apa ngelihat karena kan sudah terbuka nih pikirannya. Jadi artinya lebih nanya, eh kamu punya enggak sih pengalaman dulu? Kamu tuh orang tua ngetrit kamu kayak gimana gitu? Kamu diasuhnya kayak gimana sih? Orang tuanya boleh nggak cerita gitu itu karena kalau yang saya lihat. Beberapa CV kadang nggak menyantumkan pengalaman-pengalaman negatif, deh. Kayak cuma, oh, kamu kayak misalnya biodata, atau keluarga, bla bla bla gitu, hobi, bla bla bla gitu ya. Kemudian, pengen pasangan yang kayak gimana gitu, terus pengen membangun keluarga yang kayak gimana itu cuma begitu doang, tapi nggak pernah yang kebiasaan negatifnya apa, pengalaman negatifnya apa gitu. Kalau saya jujur, saya cerita tuh pengalaman negatif saya apa, waktu itu apa, selamat, macam -selama, gitu ya. Uh, itu uh, jadi uh, bisa jadi kitanya aja yang mungkin yang tadi saya bilang, ya. Kalau kita menyikapinya negatif, yaitu sebenarnya kalau di trauma yang paling penting yang tadi saya sampaikan, memaafkan gitu ya. Oke, okay, kita menyadari bahwa itu mungkin memang pada saat itu, misalnya ayah yang bertindak kasar pada ibu, misalnya kita ngeliat seperti itu, kita maafkan aja. Mungkin memang dia hilang seperti itu gitu ya. Uh, jadi uh, apa? Kita perlu pertama memaafkan orang yang memperlakukan kita kurang baik dan kita mengikhlaskan kejadian yang buruk. Tapi kalau kita tidak seperti itu, ya masih kita ungkit-ungkit terus, kita ingat-ingat terus. Jadinya ketika ingat itu tuh ada rasa sakit gitu ya. Jadi rasa takut muncul lagi seperti itu. Kalau kayak gitu ya nggak selesai-selesai. Dan memang yang perlu saya sampaikan bahwa menghadapi trauma itu tidak dalam waktu sebulan-dua bulan bisa setahun, bisa dua tahun, bisa tiga tahun, empat tahun segala macam itu karena uh, setiap orang punya cara yang berbeda-beda dalam menghadapi hal-hal buruk negatif di masa lalu gitu ya, bagaimana uh, pemahamannya juga seseorang juga berbeda-beda gitu ya, jadi memang ini butuh waktu gitu, tidak serta merta pemulihannya itu kayak minum obat ya, kalau misalnya ke dokter pusing dikasih obat selesai, kalau masalah psikologis tuh nggak bisa seperti itu, pelan-pelan memang kita pelan-pelan gitu mungkin sekarang kita masih sakit hati tapi misalnya ya udah kita ya udah misalnya ketika ingat ya udah kita maafin ya udah maafin gitu ya kemudian ingat lagi kita ya udah kita pada satu emosi tapi kita maafin itu dengan sering kita melakukan itu ketika kita teringat gitu ya perlahan-lahan kan kita berusaha nih menolak perasaan negatif itu jadi perasaan perlahan-lahan juga itu mulai memudar perasaannya perasaan takut atau misalnya marah sedih itu jadi itu proses sih, Mbak Ega. Ya, baik, eh, Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Berarti kuncinya sih pada diri sendiri ya, Pak, untuk berdialog dan eh, menerimanya lebih berpikir positif lagi. Seperti Betul. itu ya, Pak. Oke, lah, terima kasih. <laughs> terima kasih. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, eh, eh, baik, eh, saya persilakan kembali kepada Pak Suwandi atau Nurika. Ba Sakinah atau Aisyah yang ingin bertanya, apakah sudah cukup? Sudah mungkin ya Pak ya. Saya Mbak. Oh iya, silakan, silakan Kinah. Izin Pak Denden. Iya, boleh. Gini Pak, untuk menghilangkan rasa trauma itu harus dari diri kita sendiri ya soalnya saya ada kendala masa trauma gitu lah tentang uhum. yang tadi dikatakan sama Pak Jalaluddin misalkan mengenai antar lawan jenis gitu Pak Jadi, masalahnya gini udah takut untuk memulai banyak yang lebih serius tapi udah takut gitu Pak ya yeah. <laughs> yeah, baik ya itu saya bilang ya fokusnya tadi ya kita bisa nggak sih untuk mengendalikan diri sendiri karena tadi ada ego gitu ya terus tadi kita terlalu banyak bertanya kenapa kenapa kenapa gitu itu kan jadi denial gitu ya jadi mencari-cari alasan seperti itu jadi memang yang paling susah yang tadi kenapa saya sampaikan bahwa hambatan dalam menyelesaikan inner child atau trauma itu sebenarnya jadi kita sendiri gitu ya kita sendiri mau nggak untuk Hmm, memaafkan kejadian yang telah berlalu gitu ya mengikhlaskan kejadian yang lalu memaafkan orang-orang itu kita mau nggak gitu ya karena kalau kita sudah berproses itu itu eh, apa pikiran kita lebih terbuka lebih positif gitu ya tapi kalau kita tetap di situ gitu ya misalnya oh kok ada yang ini tapi saya takut tuh karena pernah misalnya misalnya juga kan pernah ada kejadian misalnya saya sudah serius sama seseorang misalnya tapi ternyata Orang itu ternyata nggak serius gitu, itu kan jadi trauma eh ya, untuk apalagi perempuan misalnya seperti itu. Untuk ketika ada yang mau serius lagi tuh, ini beneran nggak ya? Ini orang serius gitu ya? Saya tuh takut gini lagi. Karena pasti ya, ketika trauma itu yang paling sering muncul adalah ketakutan atau kekhawatiran gitu ya. Jadi memang ya, e, untuk e, untuk terdampak trauma tuh ya memang seperti itu gitu ya. E, jadi khawatir, jadi takut seperti itu. Tapi coba tanya uh, ke diri sendiri, mau sampai kapan nih seperti ini? Kemudian kalau misalnya perasaan takut ini tetap ada, dampaknya buat diri sendiri apa? Coba dijawab sendiri dah. Perdaya. Makanya tadi kan dialog-dialog itu sebenarnya ingin menanyakan sikap kita saat ini sebenarnya. gitu. Jadi kita bertanya lagi ke diri kita, mau sampai kapan? Dampaknya apa sih kalau kita begini terus? Gitu. Tapi uh, ya itu. Dari kitanya mau nggak? tuh gitu, berubah pikirannya terbuka nggak? Gitu kalau masih seperti itu ya nggak. Dan kalau namanya apa? Kalau kita terus dalam fokus dalam ketakutan, gitu ya, fokus pada ketakutan kita saja, yang kita dapat adalah kecemasan ketakutan itu saja, gitu. Tapi kalau misalnya kita mencoba melangkah, gitu ya, bisa jadi kan kita dapat reaksi yang berbeda. Dan bisa jadi itu hal-hal yang apa ya, kalau kecemasan itu kan kita memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi gitu ya. Kita uh, memikirkan ketakutan-ketakutan ini kan yang belum terjadi. Nah, uh, kalau kita seperti itu ya nggak akan, kita nggak akan berubah gitu. Tapi kalau kita mau bergerak, oke okay, saya kali ini coba saya, jadi kalau misalnya berkaitan pasangan misalnya gitu ya, hal-hal apa yang saya membuat yakin gitu ya. Misalnya mungkin doa sama Allah apa nih tunjukin ya Allah tanda-tanda supaya saya yakin sama orang ini. Misalnya oh, saya tuh kalau yakin kalau misalnya saya pengen kenal dulu nih sama orang tuanya dulu, saya pengen tahu nih bagian orang tuanya dulu misalnya. Ya nggak apa-apa gitu. Jadi kita jangan misalnya ada yang misalnya ada orang yang serius karena kita punya pengalaman traumatik itu, ini kita nolak langsung nolak. Enggak, harusnya kita kan cari nih indikator apa yang meyakinkan kita. Misalnya seperti itu, oh, misalnya uh, ketika dia diminta datang ke orang tua, dia mau itu, berarti kan orang ini berbeda dengan orang sebelumnya. Seperti itu, jadi uh, silakan gitu ya. Kalau kita mau berubah, ya itu pasti ada muncul-muncul pikiran untuk bisa bertindak sesuatu. Tapi kalau kita tetap fokus, kita nggak akan pikiran tuh untuk hal-hal seperti itu, gitu ya. Jadi, memang intinya mau nggak? berubah dari diri kita sendiri seperti itu ya mbak Sakina. Apakah menjawab mbak Sakina? Iya, gini, gini pak. Kan kejadiannya masih bulan satu kemarin. Dia mm -mm. ya, otomatis itu dijodohkan sama orang tuanya. Entah beberapa bulan, beberapa minggu yang lalu lah. Ya. Oh, Kina belum sempat blog gitu nomornya. Jadi otomatis dia Oke, okay, marah-marah gitu, tunggu aku sampai awal pokoknya dia agak... eh, tambah takut tau apa. Dia, dia entah ada permasalahannya sama istrinya karena dia memang pas awal nikah, enggak benar-benar enggak mau sama ya. Dia dijodohkan sama orang tuanya, awak udah berusaha mukul sama sekali, udah enggak ingat-ingat dia lagi. Tiba-tiba oh. dia lagi gitu, Pak. Baru marah-marah okay. pula, jadi tambah takut. Kalau nengat lagi gitu kan, yang serius. Eh, takutnya nanti gini-gini. Soalnya orang tuanya juga kemarin udah pernah akrab. Tiba-tiba oh. dicodok kan sama sepupu gitu pak. Oh, oke. Okay, ada permasalahannya sama bidinya yeah. marah-marahnya sama aku pak. Jadi tambah takut. Apa <laughs> yang namanya lawan jenis. Jadi makin trauma. Iya, yeah, ya yeah, iya. Yeah. Nah itu sih. Uh... Mungkin karena ini masih jangka waktunya masih belum terlalu lama gitu ya. Jadi mungkin memang e, terlalu apa ibaratnya rasa takutnya masih berasa banget nih Mbak Akhinah. Tapi kalau misalnya e, sudah berjalan lama sih misalnya orang itu tidak menghubungi lagi gitu ya. Kalau saran saya sih sebaiknya memang e, membatasi ya karena beliau sudah berkeluarga gitu ya. Kita kalau bisa e, apa menjaga aja menjaga untuk tidak kalau apalagi sudah menikah gitu, ya, takutnya ada fitnah-fitnah yang kurang baik seperti itu ya. Jadi memang kalau bisa dihindari saja gitu. Kalau misalnya dia apa, misalnya marah-marah atau apa, sebaiknya di, di apa diacuhkan saja seperti itu ya. Karena kan namanya kalau orang emosi itu biasanya perilakunya juga kurang bisa terkontrol dengan baik ya, gitu. Jadi mungkin dia punya permasalahan yang akhirnya jadinya marah-marah seperti itu. Jadi dan sebenarnya kan tidak kita nggak bisa boleh menggeneralisir bahwa semua orang seperti itu ya kayak misalnya kita pernah nih saya dibully sama orang satu kelas misalnya apakah sekelas itu semuanya jelek perilakunya apakah semuanya kan ada juga pasti orang-orang baik gitu ya jadi kita kita aja kita kita tanamkan ke diri kita bahwa kita percaya nih bahwa masih ada kok orang-orang baik kemudian ya kita yakini bahwa kalau misalnya kita baik pasti dijodohkan sama orang-orang baik. Menurut saya ketika Mbak Sakinah nggak jadi sama yang ini gitu ya, yang sudah menikah ini kan berarti memang dijaga nih bahwa nih orang kurang baik seperti itu kan. Jadi kalau kita nih menyikapinya bagaimana gitu ya. Gitu. Jadi tinggal kita nih menyikapinya positif atau negatif. Kalau kita menyikapinya negatif akan seperti ini terus berarti Sakinah bisa terus takut. Tapi kalau jadi positif Ya, akan positif juga. Mungkin karena masih baru, ya, masih ini juga. Jadi, namanya uh, emosi atau ini tuh kan bertahap, gitu ya. Jadi, ya, pelan-pelan uh, aja, dan jangan jangan tambah menakuti diri sendiri juga. Gitu, <laughs> harusnya ditambah dengan uh, mungkin uh, apa menambah, ibaratnya ilmu-ilmu agama, segala macam itu kan juga sebenarnya memotivasi positif juga, ya. Jadi ini dari Mbak Sakinah nih, seperti apa menyikapinya ya? Ya Alhamdulillah udah mulai paham Pak, makasih Pak. Ya. Yeah. Kepada diri saya sendiri ya Pak. Iya yeah, itu. Ya yeah, Pak, makasih Pak. Sama-sama. Uh, baik sudah cukup Mbak Sina. Cukup Baiga, makasih Baiga. Baik, terima kasih kepada Mbak Kina atas pertanyaannya. Uh, untuk Bapak-Ibu yang lain, apakah ingin bertanya Atau mungkin sudah cukup? Sudah mungkin ya Pak ya? Uh, baik, sebelum kita tutup, mungkin ada sepatah dua kata dari Pak Deden Mulyadi atas pemaparan materi yang sudah disampaikan. Silakan Bapak. Ya, yeah. Baik. Uh... Bapak Ibu berkaitan dengan inertia, bisa jadi mungkin kita pernah mengalami itu atau mungkin kita pernah melakukan itu, gitu ya pada anak-anak kita. Dan kita terlalu, selalu percaya bahwa setiap kejadian itu, entah itu baik ataupun buruk, itu pasti ada pelajaran buat kita, gitu ya. Tentunya mengajarkan kita makin baik. Kemudian saya perlu meyakinkan bahwa ketika kejadian buruk, kita tanggapi dengan buruk, ya. Hasilnya juga buruk, tapi kalau kejadian buruk, kita tangg tanggapinya dengan baik. Hasilnya juga baik. Jadi, ini tergantung diri kita, bagaimana kita menyikapi sesuatu uh, supaya hidup kita juga lebih uh, baik, gitu ya, lebih positif seperti itu. Jadi, yakini bahwa setiap kejadian itu adalah pengalaman kita, dan kita, setiap pengalaman itu jadi guru yang terbaik buat kita, supaya menjadi manusia yang lebih baik. Ya itu saja mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan seperti itu ya dalam menyampaikan materi. Terima kasih kesempatannya untuk hadir di hari ini. Baik, Terima kasih kepada Bapak Deden Mulyadi atas pemapakan materinya yang sangat luar biasa dan mungkin sangat bermanfaat ya bagi kita semua. Mungkin cukup sekian untuk acara webinar kita pada siang hari ini. Sebelum kita tutup acara, mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan doa kepada atau masih bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakumullahumma robbihalikah asyhadu Terima kasih. Uh, saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ya. wabarakatuh Makasih, Pani, pak Pani, Pani. Ini. Ya, terima kasih pak terima kasih paswani